Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini mungkin saya akan coba untuk memodif salah satu CNC pabrikan ya, yang paling banyak digunakan Yaitu tipe 3018 yang seperti ini nah, Modifnya bukan dalam rangka memperluas area kerja ya Tapi supaya lebih rigid aja sehingga nanti nyaman dipakai Nah ini modifnya sudah setengah jalannya beberapa part sudah saya bongkar Tapi mudah-mudahan dari sini videonya masih bisa bermanfaat Oke, okay, apa saja yang akan uh, coba saya modif? Yang pertama adalah sumbu Z-nya akan saya ganti total ya. Jadi nanti semuanya akan saya modif. Uh, mungkin saya akan pakai bahan kayu saja supaya lebih murah. Ini kan bahan sebelumnya plastik ya. Ini hasil 3D printing. Kalau nggak ABS ya PLA ini. Tapi yang jelas ini plastik. Nah, yang sebelumnya saja, yang ini, yang holdernya ini sama sebelumnya bahan plastik dan patah ya, sehingga ini harus saya ganti kayu. Tapi nanti semuanya akan saya ganti kayu Yang jelas kayu lebih rigid dari plastik ya Kemudian relnya juga uh, akan saya pindahin ya ke sini Ini kebetulan uh, ini sebelumnya frame ya frame Tapi dia pakai aluminium profile yang fish slot Ini sudah pakai fish slot Sehingga nanti cukup dikasih rodanya untuk supaya jadi rel Atau nah, tuju tujuannya sebenarnya supaya lebih rigid aja ini lebih rigid dari yang stainless steel ini bisa kita lihat sini kalau kita goyang-goyang seperti ini nah dia agak bengkok karena memang bawaannya yang as ini itu bukan yang tipe Harden bukan yang keras sehingga nanti kalau dipindah ke sini harapannya lebih rigidnya Hai Oke yang kedua mungkin yang saya ganti adalah bednya ya ini kan bednya sebenarnya sudah bagus aluminium tapi mungkin akan saya ganti dengan kayu nah, tujuannya supaya ini ya nanti kalau ada eksiden dimana nanti end nya kena bed itu aman ya kalau ini kan logam ketemu logam ya, ini kejadian perang kejadian jadi end nya sampai rusak jadi mungkin saya ganti dengan kayu saja nanti bahan kayu supaya aman dan kalau ada apa-apa enggak merusak end Hai ya, nanti mungkin akan saya pakai kayu yang lebih luas dari yang ini ya ini kan tipenya 3018 itu menyatakan ukuran bednya 30 cm kali 18 cm itu memang area kerja tapi kalau kita akan membuat sesuatu yang mendekati ukuran bednya ini ada masalah ya. jadi clampingnya susah nah, nanti diaprakan kalau pakai yang lebih luas itu space itu bisa untuk clamp oke okay, mungkin itu aja oh ya satu lagi mungkin nanti steppernya akan saya pakai yang lebih besar ya dikit yang satu ampere yang lebih besar dikit dari yang ini ini kan kalau nggak salah ini karena nggak ada stikernya ya. ini kira-kira 0,5 ampere atau 0,7 ampere yang yang ini Tekan akan saya ganti dengan yang satu ampere oke okay, mungkin itu aja Oke langsung kita bongkar dan kita rakit ya Oke ini sudah jadi, mungkin saya review sedikit. Ini sumbu Z nya saya ganti semua bahan kayu. Tapi secara konstruksi mungkin sama persis dengan yang aslinya ya. Jadi yang bentuknya seperti ini. Dan holder ini langsung nyambung ke asnya. Ya. Ini holder dipasangi bearing langsung ke asnya. Di nah, sini ada bearing dua buah supaya lebih kuat juga. Nah ini tingginya 15 cm. Dan holder ini bisa naik turun, itu kurang lebih jangkauannya 6 cm ya. Sehingga bisa mengcover clearance yang ke arah bed. Nah ini uh, asnya saya pakai yang diameter 10 mm supaya lebih kuat. Kemudian lid screw ini saya pakai yang satu start ya. Kalau aslinya kan dua start. Nah ini saya pakai satu start supaya lebih detail ya. Karena sumbu Z memang gerakannya kan nggak panjang. Jadi pakai yang lebih detail itu enggak masalah malah torsinya bisa lebih besar ya Oke bagian lain yang saya modif mungkin yang belakang sini ya Nah ini untuk untuk rel sumbu X itu kan tadinya pakai uh, stainless steel sub ya yang 10 mm Nah kalau di sini saya pindahin ke aluminium profile ini ya yang tadinya jadi frame Nah sekarang saya jadikan rel karena ini lebih rigid ini lebih keras nah tinggal menambahkan roda ini 8 buah 1 2 disini ada 2 di bawah 2. Ini 2 jadi ada 8 kemudian lead screwnya ini masih bawaan yang lama ini yang yang 2 start diameter 8mm hanya saja ini nutnya saya ganti ya saya pakai yang anti backlash bahan pom nah yang ini, -ini lebih efektif Uh, menghilangkan backlash daripada yang model silinder yang ada pegasnya itu oke okay, mungkin itu saja oh iya yeah, bednya mungkin ya nah ini kan bednya saya ganti kayu ini banyak lubang karena emang kayunya bekas ya jadi nanti untuk nge ini saya tanam uh, kasih mur tanam ya jadi klaimnya nanti di skrup aja sini Nah ya, paling itu aja, dan kalau lihat bawahnya nah ini nutnya juga saya ganti yang yang bahan pom ya, yang anti-backlash oke okay. oh, mungkin ini elektroniknya ini masih uh, sama uh, Kontrolernya menggunakan Arduino GRBL ya ini. Drivernya yang A4988. Karena memang steppernya kan yang kecil ya. Steppernya yang ini satu ampere ya. Yang X dan Y saya pakai satu ampere. Sedangkan yang Z ini yang agak kecilan dikit. Nah ini CNC shield. Terus kemudian ini relay ya. Untuk on off uh, spindle. Nah kemudian ini ada dua buah board Ini adalah power supply dua-duanya Jadi yang kiri ini adalah 24 volt 5A Yang kanan 48 volt 7A Yang kiri untuk mensuplai uh, stepper Ke sini, ke drivernya Sedangkan yang 48 volt untuk uh, spindle ya, yang ini Spindle yang saya pakai ini yang 300W ya 48 volt DC jadi arusnya itu 300 dibagi 48 kurang lebih 6 Ampere ya. nah sedangkan di sini ini yang pakai saya 7 Ampere jadi mungkin seperti itu sekarang mungkin tinggal kita coba ya Oke sekarang kita coba Oke, ini hasilnya. Berarti secara fungsi sudah oke ya. Jadi, perakitan CNC-nya atau modifikasi CNC ini selesai. Oke, mungkin sampai di sini, teman-teman, videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.